Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengganti rasio di kamera Canon. Di sini kita pakai kamera Canon 600D. Oke, okay? nggak pakai lama langsung saja kita belajar.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 jadi teman-teman kalau gak pakai kamera canon teman-teman eh, tekan menu tombol menu tombol menu ini ada di macam-macam tempat jadi tergantung kameranya teman-teman mau dimana menunya klik menu aja menu kemudian kita pilih kita geser yang atas ini geser, kita geser ke kanan ke kanan sampai, kalau 600D yang keempat, yang keempat kemudian arahkan yang aspek rasio ini tekan set kemudian bisa dipele mau ganti aspek rasio yang ukuran berapa 3 banding 2 4 banding 3, 16 banding 9 1 banding 1 kalau 3 banding 2, segini nah, segini akan full Kemudian 4 dan 3 akan kepotong samping kanan kepotong samping kiri kepotong. Kemudian 16 9 akan kepotong atas dan bawahnya. Ada garis birunya di sini ya. Bisa dilihat teman-teman ada garis birunya. Nah, di sini ada garis biru, ada garis biru juga. Nah, kepotong Kemudian untuk rasio yang satu banding satu, maka akan kepotong lebih banyak. Samping kanan kirinya kepotong lebih banyak, dan nanti hasilnya akan jadi nah, seperti ini hasilnya. Jika satu banding satu, kemudian kalau 16 banding 9 hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, lebih panjang. Kemudian, untuk empat banding tiga, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat, nah, hasilnya eh, kepotong kanan kirinya, cuma enggak seberapa banyak, lebih banyak satu banding satu. Kemudian, 3 banding 2 hasilnya full, full satu layar ini. Jika teman-teman mau full satu layar, maka teman-teman bisa pakai yang 3 banding dua yang ini, uh, jika teman-teman pakai yang sinematik biasanya pakai 16 banding 9 oke, okay, seperti itu teman-teman uh, jika ada yang ditanyakan jangan lupa tulis di kolom komentar nanti akan kita jawab semampu kita uh, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dan ikuti terus channel kita kita akan ada live streaming setiap minggunya Silakan teman-teman ikuti, nanti kita bisa tanya jawab langsung di live streaming itu. Salam sahabat fotografi, videografi Indonesia, salam saudara.